Anies Kurli Wali-wali Bersyukur kepada Allah Dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu Artinya Ada anak remaja Hitam jidatnya gara-gara solat hafal Quran Senin Kamis dia puasa Tiap malam dia tahajud Malam Jumat dia itikab di masjid Kemudian membersihkan masjid Ikut ngajar-ngaji di masjid, tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Bapaknya dia hianati, ibunya dia keluarkan air matanya. Kata Nabi, "Demi Allah, demi Allah, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu." Nah, adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa kisah anak durhaka. Satu, zamannya Isa alaihi salam. Ada yang tahu? Nabi Isa nabi keberapa? Angkat tangan Siapa yang tahu? Hadiah-hadiah Siapa yang tahu? Nabi ke-20 tuh? Hah? tidak nah, dapat hadiah kalau berjamaah 24 Isamannya Isa Alaihissalam Ada pemuda pak Bagus agamanya Kira-kira sekarang ketua remaja masjid Kalau sekarang Ibadah saja kerjanya bagus, amalnya akhlaknya baik, iblis sentimen. Kalau ada orang yang baik agamanya, bagus akhlaknya, maka iblis kepanasan, maka iblis menghasut satu kampung. Dia datangilah satu kampung itu. Eh, hey, kau lihat itu namanya Jurais. Kalau kau biarkan. Maka anak muda akan beriman sama mereka Akhirnya apa? Rapat ini orang kampung Saudara-saudara sekalian Bagaimana ini jurais? Makin hari Makin banyak yang simpati sama dia Bagaimana caranya dihabisi ini? Ada yang usul, Bagaimana kalau kita sogok dia duit? Tidak mempan Dia bukan mata duitan Bagaimana kalau kita sogok dia jabatan? Tidak mempan Dia tidak gila jabatan Lalu ada yang urus, urus usul juraiskan anak muda. Jadi gimana? Kirim cewek paling kece, Kirim cewek paling seksi, bayar dia, suruh goda jurais. Akhirnya apa? Jurais. Apa dosanya jurais sehingga dihukum Allah? Suatu ketika lagi sholat, sholat sunnah. Allahu Akbar. Dipanggil sama ibunya. Jurais tal, Jurais sini kamu. Bingung Jurais. Saya solat atau jawab panggilannya ibuku. Dipanggil kedua kalinya ibunya, Jurais tal, sini kamu. Jurais tidak menjawab, bingung. Saya lanjutkan atau saya solat. Akhirnya apa? Dipanggil tiga kalinya Jurais sini kamu. Tidak menjawab. Ibunya pun tidak tahu kalau Jurais lagi solat. Marah ibunya lalu bersumpah. Marah ibunya dan bersumpah, ya Allah, setengah mati aku hamilkan. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Bu. Halo Bu. Masih ingat waktu hamil? Enak enggak? Oh, itu ibu-ibu hamil pandai ada enaknya. Jalan setengah mati, duduk setengah mati, tidur sebelah kanan nyamping, sesak napas. Nyamping kiri poso. Satu saja gayanya kalau sudah hamil, gaya pasrah. Coba dia bilang ibunya Jurais setengah mati kuhamilkan, setengah mati kulahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada nda ibu-ibu melahirkan senyum? <laughs> Ada ibu-ibu melahirkan keluar konak Tidak, pasti setengah mati. Hmm. Iya toh. Paling kalau bapak-bapak menderitanya, kapan bapak-bapak menderita? Ngidam. Kalau istrinya ngidam, sampai ada yang tanya sama saya ustad, Apa doanya supaya istri berhenti ngidam? Saya bilang apa ngidamnya? Istrinya Pak, dia bilang nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Wah, jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik suaminya di atas lemari. Saya bilang berhenti kok, nak kasih bodoh-bodoh kau itu. Dia bilang, "Ibunya Jurais, setengah mati aku hamilkan, setengah mati aku lahirkan. Masa saya panggil dia tidak jawab? Ya Allah, keluar sumpahnya ibunya Jurais. Jangan mati, Jurais, sebelum ketemu orang jahat." Bu, ibu, kalau ibu-ibu bersumpah, arasnya Allah bergetar. Maka ibu, kalau marah sama anaknya, jangan sembarang sumpah. Ini ibu-ibu biasa kalau marah sama anaknya kan keluar sumpah-sumpahnya tidak enak. Kurang ajar. Setan. Nabi bilang anaknya, gue. Masa anaknya dibilangi setan? Kurang ajar. Kambing. Gue. <laughs> Jadi ibu kalau marah sama anaknya, boleh marah tapi jangan keluar sumpah yang jelek-jelek. Boleh keras suara tapi sumpahnya yang bagus-bagus. Ih, anak saya kurang ajar betul. Mudah-mudahan kau jadi ustadz seperti Das Ad ah. Boleh sumpah seperti itu. Mudah-mudahan kau jadi dokter yang soleh. Eh, sumpah seperti itu. Jangan sumpah yang tidak enak. Kurang ajar. Mudah-mudahan databrak kau Betul lah beca? Ui. Nah, akhirnya... Ibunya Jurais bersumpah, "Ya Allah, jangan mati Jurais ketemu orang jahat." Arasnya Allah bergetar, dikabulkan. Akhirnya apa? Jurais difitnah. Dikirimi cewek. Jurais dalam masjid, ini cewek datang, dia goda Jurais. "Jurais, ayo kita main." Kata Jurais, "Haram." Gratis haram. Gratis haram. Tidak seperti anak Indonesia, haram, gratis. Ayo padek. <laughs> Ini cewek sudah dibayar. Mondar mandir di depannya jurais. Dia pegang pipinya jurais. Dia pegang dadanya jurais. Dia buka bajunya jurais. Mantap, astagfirullah. Dia tutup matanya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau orangnya Indonesia, astagfirullah, astagfirullah. mulutnya istighfar tapi matanya melotot asafrul akhirnya ini perempuan gagal menggoda Jurais semakin dia menarik-narik telanjang Jurais tunduk tidak tergoda ini perempuan malu sudah telanjang tidak dilayani sudah dikasih duit tidak berhasil akhirnya apa dia pergi berzina dengan pengembala kambing setelah berzina di kemal ke Pengembala kambing hamil. Tabrakan antara cowok dengan cewek. Dek. Kalau mobil tabrakan. Puk! Mobil sama mobil penyok. Penyoknya lari ke dalam. Kalau cewek sama cowok tabrakan. Puk! Penyoknya lari keluar <laughs> Hamil. Begitu hamil ini cewek. Dia kemana-mana pidato. Saudara-saudara sekalian. Kenal dak Jurais? Kenal? Itu tuh yang kerjanya soleh, dia bilang dirinya. Yang kerjanya ibadah saja. Pembohong. Nih perut saya hamil gara-gara dia. Difitnah Jurais. Kemana-mana dia pidato. Saya hamil. Jurais yang hamili saya. Akhirnya satu kampung mulai marah. Ha Jurais ternyata pencitraan. Jurais ternyata pembohong pura-pura alim, mobil pres datang-datang pesantren, sudah dipilih dibohongi kita. Marah. Akhirnya Jurais dilempari. Dilempar sampai kena pipinya, berdarah pipinya, jatuh giginya. Kata Jurais, "Demi Allah bukan saya." "Ah, bohong!" Dilempar lagi, "Bukan saya." "Demi Allah bukan saya." Akhirnya begini. Kata Jurais begini. Bos. Biar saya bilang tidak, kau juga tidak percaya. Kau tuduh saya, saya tidak mau terima. Jadi bagaimana? Kita tunggu sampai lahir ini anak, kita tanya siapa bapaknya. Ringkas kisah. Lahir anak ini. Begitu lahir, masih merah, masih orok, dipencet pusatnya sama Jurais. Ya fulan, anak, ngomong kau siapa bapakmu? Demi Allah, siapa bapakmu? Dengan izin Allah ngomong ini bayi. Apa dia bilang? Bapakku bukan jurais. Bapakku pengembala kambing di tetangga desa. Apa dia bilang jarisku? Bilang memang bukan saya. Apa mi jatuh mi gigi gigiku ini ganti kok. Ini robek-robek. Eh ganti gigi saya. Akhirnya jurais. Bebas dari tuduhan itu Coba adik-adik sekalian Jurais Pemuda yang taat beribadah Dihukum oleh Allah Gara-gara apa Ibunya lagi memanggil Dan ibunya pun tidak tahu Anaknya lagi sholat. Itulah sebabnya Ada sebelas kewajiban Anak kepada orang tua Satu diantaranya adalah Menjawab panggilannya Ustaz Bagaimana kalau kita lagi sholat ustaz dipanggil sama ibu? Maka, kalau dia laki-laki, misal baco. Orang Bugis itu, kalau anak laki-laki, baco. Kalau perempuan, ecek. Banyak orang Bugis di sini. Banyak jago. Ini orang Bugis, Pak. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang, banyak orang Bugis. Saya ke Guntung, banyak juga orang Bugis. Saya pergi pelosok Kalimantan Timur Ketemu banyak juga orang bugis Saya pergi Singapura Ada bugis street Saya pergi Sabah Sarawak Banyak juga orang bugis Begitu saya masuk penjara Banyak juga orang bugis Pencerama juga malam ini Orang bugis juga Wah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian Jurais Dihukum oleh Allah Gara-gara apa Dipanggil ibunya dia tidak menjawab Padahal dia lagi sholat nah, Bertanyalah orang ustadz Kalau lagi sholat dipanggil ibu Bagaimana caranya menjawabnya Kalau dia laki-laki Rahman Maka jawabnya Allahu Akbar Panggil lagi Rahman Allahu Akbar Tapi kasih tahu ibunya dulu Besok-besok ibu kalau ibu panggil saya, Rahman, saya bilang Allahu Akbar Berarti saya lagi sholat Karena kalau ibunya tidak tahu Tidak tahu masalah agama Rahman, Allahu Akbar Ih, kurang ajar Dipanggil dia takbir Oh Rahman, Allahu Akbar Ih, kurang ajar betul ini anak Itu ke... Tapi Janko juga pura-pura bos Dia tidur, Rahman Allahu Akbar padahal dia tidur wah dongok-dongok <tik> Itu kalau laki-laki Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan karena suaranya adalah aurat, maka perempuan tidak boleh mengatakan Allahu Akbar. Ini ada adik cewek, ada santri di sini, santriwati. Ada. Kenapa perempuan sauranya aurat? karena kadang kala suara perempuan memang mendayu-dayu membuat laki-laki bernafsu. Halo, ya, Bang. Itu kan langsung berdapsu orang. Mana ya, Bang? Eh. Maka supaya kalian tidak bernafsu laki-laki, tegaslah engkau menjawab telepon. Halo, ya, kenapa? Hmm. Mundur itu laki-laki. Halo, Bang. Ah. Belem-beleng. <laughs> Bagaimana kalau perempuan dipanggil ibunya atau bapaknya? Fatimah, maka jawabannya adalah bertepuk tiga kali. Nah, bertepuknya begini: Fatimah, tapi kasih tahu dulu ibunya, Bu. Besok-besok, kalau ibu panggil saya, saya begini: "Berarti saya lagi sholat. Kalau ibunya tidak tahu, Fatimah, Hih. atau jangan salah tepuknya, dia tepuk." Ah, itu tepuk pramuka itu, Bos. Nah itu. Nah, kisah kedua anak durhaka. Namanya Alqamah. Alqamah ini bagus sekali agamanya. Di mana Nabi dakwah di belakangnya ada Alqamah. Di mana Nabi berjamaah di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya Ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Sakaratul maut dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Al-Qamah coba bilang, "La, la, la." Tidak, tidak ada, tidak ada. Oh. Akhirnya Bilal lapor sama Nabi. "Ya Rasulullah, Al-Qamah maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat." Tolong anda doakan. Nabi heran. Uih, kok bisa? kan baik agamanya. Dia selalu berjamaah. Dia selalu ikut pengajian. Bagus bacaan Kok bisa? Didoakan oleh Nabi. Tetap tidak bisa. Akhirnya Nabi punya kesimpulan air. Pasti ada dosanya besar ini anak. Kau cari bapaknya. Bapaknya ternyata sudah meninggal. Cari ibunya. Ketemu. Bilal berkata. Bu mohon maaf. Anak ibu si Alkoma sakaratil maut tidak bisa sahadat Mungkin ada dosanya sama ibu Apa kata ibunya Hmm, Dia dapat sudah itu Kurang ngajar itu anak Setengah mati aku lahilkan Setengah mati aku hamilkan Setengah mati aku susui Setengah mati aku besarkan Setelah ada istrinya Lebih sayang istrinya daripada saya Maksudnya apa ibu Pernah suatu ketika saya datang ke rumahnya Karena lama saya tidak pernah ketemu dia lama tidak datang ke rumah saya. Aku rindu kepada anakku. Maka aku yang datang ke rumahnya. Ketika saya mau datang, datang ke rumahnya. Sebelum saya buka pintu pagarnya. Belum saya masuk pintu rumahnya. Saya dengar dia berkata kepada istrinya. Bu, datang ibu. Sembunyi cepat itu kacang. Didengar sama ibunya. Nangis ibunya. Tidak jadi masuk kembali ke rumah. Disampaikanlah kejadian ini kepada Nabi. Nabi lalu bersabda. Waduh. Malopo dosa anak al-kama. Dek nanasalamat ya tuan anaknya. Katanya. Besar dosanya di Alqamah ndak selamat dia. Panggil ibunya. Panggil ibunya. Atau saya datang sama dia. Panggil ibunya datang. Nabi bersabda. Bu. Lihat anaknya. Dia tidak bisa sahadat. ndak selamat kalau tidak dimaafkan sama ibu. Dia bilang ibunya biar saja. Dia rasa supaya kurang ngajar itu anak. Kata Nabi, bu kalau begitu lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka yang bakar. Karena kalau api dunia masih ringan dibanding api neraka. Adek-adek api itu ada tiga empat tingkatan. Bapak-bapak ada yang tahu berapa tingkatan api? Berapa dek? Empat. Api tingkatan pertama warnanya merah. Itu warnanya perokok. Ada perokok di sini. Ada berhentilah merokok, Pak. Bapak, kalau merokok itu sama membunuh orang Palestina, itu biasa orang perokok kan? Seperti kayak beleng-beleng, ini aja kerjanya, itu aja dikerja. Sekali-kali usap, isap kunya, jangan dibuang, Bos. Oh kasih rugi kita Baru-baru meninggal istrinya Indro Warkop DKI apa itu? yang Bukan lucu-lucu itu? Warkop DKI Indro meninggal istrinya Gara-gara apa? Kena kanker paru Gara-gara apa? Karena suaminya selalu merokok Istrinya kena kanker Karena selalu mengisap asap rokok merokok Berhenti merokok pak Jangan marah ya Bapak kalau marah terserah Saya sudah mau pulang besok Berhentilah merokok. Ini bapak-bapak anaknya dilarang merokok. Awas, kalau kau merokok. Awas, awas, awas. Setan kau kalau saya dapat kau merokok. Sepuluh menit, nabi-nabi kau belikan saya rokok. Nah, ih, maksud lo? Ada juga ustad di sini merokok. Ada ustad. Kalau ada ustad merokok, ustad beleng-beleng. Masa anak santri dilarang merokok, baru dia merokok di depan santri. Dap boleh, Pak. Bapak tahu nggak? Siapa yang punya pabrik rokok? Pabrik rokok sekarang yang punya Pak orang Yahudi yang ada di Indonesia. Berarti Bapak kalau beli rokok, sumbang orang Yahudi tembaki orang Palestina. Berhentilah merokok. Ustadz saya tidak bisa berhenti, Ustadz. Kenapa? Enggak jalan otakku. balle Bukti Buktinya Ramadan jalan di otak tak. Berhentilah merokok niat berhenti merokok mulai malam ini pembeli rokok tabung pergi umroh bersama Ustaz Dasan itu lebih utama atau kasih anak kita untuk sekolah pendidikan belikan dia buku yang baik daripada rokok dibakar ya tapi dia bilang mahasiswaku Ustaz rokok tidak merokok, merusak sembarang kau bilang tidak merusak Ustaz sembarang kau bilang yang penting rokok tidak ketemu api ayolah nah, kalau rokok tidak ketemu api ya memang tidak merusak Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian Akhirnya Tingkatan pertama warnanya merah Tingkatan kedua Dibakar seribu tahun Warnanya biru Seperti kompor gas Bakar seribu tahun Warnanya menjadi putih Seperti tempat-tempat itu pembukaan timah eh, Pabrik-pabrik tambang Nah itu warnanya putih apinya Sehingga tidak kelihatan kalau dia disemprot Bakar seribu tahun Nah inilah apinya neraka Warnanya hitam Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Ibunya katakan, silahkan. Nabi perintah, kumpulkan kayu. Kumpul kayu. Nyala besar. Lalu Nabi tanya ibunya, ibu betul tidak mau maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Kalau begitu, angkat. Kata Nabi, angkat. Lempar masuk ke bara api. Begitu mau dilempar masuk ke api, ibunya berteriak. Tahan, tahan. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar. Memang diurhaka. Tapi kedurhakaannya, kurang ajarnya. Tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya menghamilkan dia. Sembilan bulan dalam perut saya. Saya lahirkan hidup dan mati. Demi Allah, saya maafkan anakku ya Rasul. Jangan kubakar dia. Nabi tanya, betul ibu maafkan anaknya? Betul ya Rasul. Akhirnya Nabi katakan, letakkan dia. Lalu diletakkan. Dengan bersusah payah akhirnya Al-Qaumah mengucapkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah meninggal, al -Quma. hidup pada zaman nabi, baik agamanya, tapi menghadapi sakral mati maut dengan tersiksa, gara-gara apa? durhaka sama ibunya. Nah, adik-adik sekalian, kalau durhaka sama orang tua, biar hafal Quran tidak ada buktamanya Tapi saya yakin, saya yakin yakinnya, ini adik-adik semua nih yang hadir di sini, saya yakin masuk hafal Quran. Salah satu tujuannya karena ingin membahagiakan orang tua, iya kan? Iya deh, ya. Adek-adik ya? sekalian, hafal Quran sudah dapat pahala. Diharamkan disentuh api neraka bagi mereka yang hafal Quran. Diharamkan disentuh api neraka. Yang kedua, dengan hafal Quran, maka adek-adik sekalian akan memberikan jubah ke ibunya nanti di akhirat, ketika Dinda. Di akhirat karena hafal Qur'an, maka Allah berikan hadiah kepada adinda ini, adik-adik ini, yang hafal Qur'an. Ambil orang tuamu masing-masing, kasih jubah kemuliaan, karena engkau menghafal Qur'an. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang ada anaknya hafal Qur'an, bahagia bapak-bapak. Ada orang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustadz itu tangga saya hebat, Ustadz. Masih kelas 1 SMP sudah hafal pak Sudah pandai bahasa Inggris Kelas 3 dia sudah lancar bahasa Inggris Apa hebatnya? Banyak yang pintar bahasa Inggris pak Mana buktinya? Bapak jalan ke Inggris Anak-anak di Inggris Bahasa Inggris semua pak Betul, Betul. Saya tidak main-main pak Itu anak-anak di sana baru Baru belajar bicara sampai pikun Bahasa Inggris semua pak Tidak tahu bahwa dia bahasa Bugis ndak usah apa hebatnya pintar bahasa Inggris, memangnya nanti kalau kita meninggal anak kita sudah kita masuk kubur anak berdoa, oh my god, please help me my mother, <tuh <tuh... tuh> ndak <ungu> lah ya, lebih baik anak kita hafal Quran, Heh? sekarang itu anak durhaka zaman dulu, dulu sekarang bagaimana model anak durhaka? Jam berapa Isa Ustaz? Hah? Berapa menit lagi? Dua menit lagi, oh. sudah habis berarti. Anak durhaka abad modern. Kira-kira tahun lalu. Di Sulawesi Selatan. Ada anak usia 22 tahun. Lepas dari di, di, di apa itu? opname. Karena dia penyakit, penyakit diabetes. Masuk di opname. Keluar opname besoknya langsung mau pergi naik motor Dilarang sama ibunya Nah, kau baru keluar dari rumah sakit makan ongkos Kalau kau keluar sakit lagi kamu Jangan kau keluar nak Saya mau keluar, dilarang sama ibunya Marah ini anak, dia tempeling ibunya Ditempeling ibunya, dilihat sama bapaknya Kurang ajar ini anak Mamaknya ditempeling Datang bapaknya, dia pukul melawan ini anak Bapaknya usia 60 tahun Ini anak usia 22 tahun Duel berkelahi Jatuh bapaknya pingsan Dia seret masuk ke gudang Dia cungkil dua belama mata bapaknya Meninggal bapaknya pak Meninggal bapaknya Tangkap sama polisi Beberapa hari kemudian Meninggal juga ini anak Tidak ada yang mau Sempat ribut di medsos di Sulawesi Selatan Anak durhaka zaman sekarang Apalagi anak durhaka saya mau pergi ceramah di Sulawesi Selatan. Mau pergi tak Tiba-tiba ada ibu-ibu menangis. Ustaz tolong datang ke rumah saya Ustaz. Menangis. Ustaz tolong bantu saya. Kenapa ibu? Tenangkan Bu Tarik nafas. Tenang ibu. Meninggal suamiku Ustaz. Tolong datang ke rumah. Saya tidak tahu urus bagaimana cara. Saya bilang bagaimana. Mana semua anak-anaknya. Anakku sibuk semua Ustaz. Saya datanglah ke rumah itu. Begitu saya datang di rumahnya. Saya bilang. Bu, Mana nomor teleponnya anaknya. Saya minta nomor telepon anaknya, lalu saya telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda, orang kaya di Kalimantan. Tabe, Daeng, meninggal bapaknya. Apa kata ibunya? Eh, bapaknya. Daeng, ada berita duka, meninggal bapaknya di Makassar. Apa kata anaknya? Oh, sudah lama memang sakit itu bapak kusta. Oh, jadi saya bilang, jadi bagaimana, Daeng? Ditunggu atau tidak? Apa jawabannya? Tidak usah ditunggu Ustaz. Biar saya pulang tidak merubah keadaan Jadi bagaimana? silakan kirim SMS nomor rekeningnya Pak Ustadz Biaya pemakaman dan pengurusan jenazah Saya transfer Ustadz saja yang ngurus Anak durhaka Pak Bapak mau punya anak seperti itu? Mau punya anak seperti itu? Tentu tidak mau Mau punya anak yang soleh dan soleha? Mau punya anak yang soleh dan soleha? Masukkan ke pondok anak kita Coba kalau anak kita di pondok Pak Coba anak kita di pondok, sholat lima waktunya berjamaah, makannya jelas halal, ucapan-ucapannya jelas tidak pernah bicara kotor, jelas dia tidak akan tersentuh oleh yang bukan muhrimnya, makanannya bagus meskipun barangkali tempe, meskipun ala kadarnya tapi halal. Tapi kalau anak kita di luar, mungkin di rumah makanannya ayam, tapi kalau dia keluar rumah, apa yang dimakan? Narkoba, lem box, lem Korea. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu Isa yang telah sampai. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Ada deh sekalian. <Sukur>